banyak sih ya kenapa si udah si nah, ya, nah, itu paling ya Jaga malam sih, jika mana? malam malam malam malam malam mana.... malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam Oh, itu itu. itu itu. itu keluar. itu. itu Kata bosnya. Dia tinggal kamu keluar aja nggak, itu, itu maksudnya ya, diganti sama yang baru itu. itu eh. ini punya, saya Eh, ya. uh, Antara saya Terus cina mana di Enggak ada jadi cina mana kemarin muda? Juga Karena kalau si Langsung mau Oh, kan? itu gitu mau biasa gitu Iya, tapi kata si bos, katanya dia, tinggalan aja? itu akhirnya orang mana Ya, aku mau disuruh, Itu Ayu... ya, tidak, ya, si Bos, kata hmm, gitu, tenang, uh. Mana daik, Dipaksa, si Bos, ya. ya, kan? Aku... Pak Burang. Ya, kata suka anjing misi siap kurang iya anjing biru ayo anjing dimana ayo ibu anjing tapi panik kayak panik ini guys saya kena prank <hari>. <hari>.